Halo teman-teman semua, di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wudongkian kunsternya di hotelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Dongkian pun di sini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 718, Sayap Naga Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke langit, di mana bola bumi segel darah besar mengambang. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat menakutkan terus-menerus tersebar dari bola bumi, menyebabkan hati seseorang bergetar. Suasana di sekitar panggung agak sepi, sementara banyak orang saling memandang. Berdasarkan adegan di depan mereka, sepertinya Lindung telah kalah. Saudara Junior Lindong, jika kamu mengakui kekalahan sekarang, Aku akan membiarkan kamu keluar. Namun, jika kamu terus menolak, kamu tidak hanya akan gagal mengubah hasil akhir. Itu hanya akan melukai kamu lebih jauh. Namun, bola bumi tetap diam setelah King Ye berbicara. Tidak ada jawaban sama sekali. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena memaksamu untuk mengakui kekalahan. Mata King Ye sedikit gelap ketika dia melihat ini. Segera, dia mengulurkan tangannya. Saat dia hendak mengepalkan tangannya, bola bumi yang melayang-layang di langit tiba-tiba bergetar hebat. Suara teredam rendah dan dalam bergema dari dalam. Perubahan mendadak dan tak terduga ini menyebabkan King Ye sedikit mengernyit. Dia berbicara dengan suara dingin. Apakah kamu masih tidak mau mengakui kekalahan bahkan sampai sekarang? Bang, suara teredam rendah dan dalam lainnya dipancarkan dari dalam bola bumi. Permukaan bundar bola tampak sedikit menonjol sedikit. Ekspresi King Ye sedikit gelap, sementara matanya berkedip sejenak, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan menyembur dari dalam hatinya Segera, dia melangkah maju, ketika tangannya menunjuk bola bumi dan dengan ganas mengepalkannya Bas-bas, ketika King Ye mengepalkan tangannya, simbol darah di bola bumi segera menyebar terpisah seperti jaring laba-laba Sejumlah garis darah dengan kuat membungkus bola bumi seperti jaring. Bang, bang, bang. Namun, setelah King Ye menyelesaikan langkah-langkah ini, suara rendah dan teredam dari dalam bola bumi tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi semakin kuat dan tergesa-gesa. Suara itu tampaknya memiliki kemampuan magis untuk menggerakkan hati seseorang, menyebabkan wajah beberapa orang menjadi pucat. Ekspresi King Ye agak gelap dan suram ketika dia melihat adegan ini. Jelas, situasinya tidak terbuka seperti yang dia harapkan. Sesuatu yang salah. Ekspresi Ying Xiao Xiao juga sedikit suram saat dia menatap bola bumi yang terus-menerus bergetar di langit. Ada sedikit kejutan tambahan dalam suaranya. Ying Huan Huan juga merasakan sesuatu yang tidak beres. Matanya yang besar menatap tajam ke langit. Beberapa kecemasan muncul di matanya. Bang-bang, suara rendah dan dalam dari dalam bola bumi segel darah menjadi semakin tergesa-gesa. Itu mengguncang seluruh bola bumi sampai bola mulai bergetar hebat. Simbol darah di permukaan bola bumi juga diam-diam redup karena keributan ini. Adegan yang tidak biasa di langit dirasakan oleh semakin banyak orang. Segera, seruan rendah terdengar terus-menerus dan cukup banyak murid berdiri. Mata mereka terkejut ketika mereka menyaksikan perubahan ini. Dong. Suara teredam yang sangat ganas muncul. Beberapa individu yang lebih tajam melihat retakan muncul di permukaan bola bumi. Kakak bumi King Siling Palem dari kakak Dewa King Ye sebenarnya tidak bisa menyegel Lindong. Guncangan tanpa sadar muncul di mata beberapa murid Daosek ketika mereka melihat celah muncul. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana lindung bisa memecahkan Earth Siling Palem Fine Naga ketika daya yuan sedang ditekan. Ekspresi King Ye berubah sangat suram pada saat ini. Tingkat perubahan segel tangannya meningkat dalam upaya untuk mengontrol simbol berwarna darah dan menstabilkan segel. Bang, namun, upayanya menyelamatkan situasi tidak banyak berdampak. Saat suara rendah dan dalam terus terdengar, retakan pada bola bumi juga mulai menyebar dengan cepat. Akhirnya, mereka menyebar ke seluruh bola bumi, membuatnya tampak seperti bola porselen yang hendak meledak. Swash retakan menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, lampu hijau keluar dari celah-celah itu, seperti duri tajam landak yang menembus bola. Segel itu hampir putus. Kelopak mata beberapa penonton berkedut dengan cepat setelah melihat adegan ini. Mata mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang kaya. Teriakan kaget terdengar ketika lampu hijau yang meletus dari bola bumi tiba-tiba mencapai puncaknya. Setelah itu. Seperti gunung berapi meletus yang telah ditekan untuk waktu yang lama. Lampu hijau meledak. Bang, suara gemuruh bergemuruh dan menyebar ke langit. Setelah itu, semua orang menyaksikan bola bumi akhirnya hancur berkeping-keping. Perhatian semua orang terfokus pada tempat di mana lampu hijau berkumpul. Sosok manusia menjadi semakin jernih saat lampu hijau menghilang. Akhirnya, itu jelas muncul di bawah tatapan semua orang. Mendesis. Ketika sosok itu secara bertahap menjadi jelas, serangkaian terengah-engah terdengar di seluruh puncak gunung. Lampu hijau berkumpul di langit. Sosok yang dua kali lebih besar dari sebelumnya perlahan berjalan keluar. Angka ini secara alami lindong yang telah membebaskan diri dari segel. Namun, kali ini, di samping kedua lengan naga hijau, permukaan tubuhnya juga ditutupi oleh sisik hijau. Tentu saja, Bagian yang paling menarik adalah sepasang sayap naga hijau yang sangat besar di punggungnya. Sayap naga panjangnya beberapa kaki dan ditutupi sisik hijau. Pulang yang tajam membentang dari tepi masing-masing sayap. Sementara cahaya yang sangat dingin samar-samar melintas di permukaannya. Sayap naga dengan lembut membelah. Dengan flap yang lembut, angin kencang-kencang berkumpul saat suara angin yang menusuk terus terdengar. Penampilan lindung saat ini bisa digambarkan kuat dan menakutkan. Saat dia membentangkan sepasang sayap naga hijau di punggungnya, sepertinya naga kuno telah turun. Lindong telah berlatih Green Heaven Materialist Dragon Skill untuk beberapa waktu. Saat tubuh fisiknya tumbuh semakin kuat, jumlah aura naga langit yang bisa dia serap juga meningkat. Ini memungkinkan semakin banyak bagian tubuhnya berubah menjadi naga. Saat ini, sayap naga telah muncul dan ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang menggembirakan bagi Lindong. King ye memandang Lindong yang tubuhnya menjadi jauh lebih besar saat kepanikan melintas di matanya. Perkembangan yang tak terduga ini benar-benar membuatnya tercengang. Setelah semua, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan dapat mengalahkan Lindong, bahkan setelah menggunakan langkah pembunuhan yang kuat. Sementara ekspresi King ye berubah dengan cepat. Lindong perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Cahaya hijau masih melekat di matanya saat mereka mengunci yang pertama. Swoosh, sayap naga hijau di punggung Lindong mengepak dengan lembut. Sebuah afterimage tetap di langit sementara tubuh Lindong anehnya menghilang. Cepat, murid King Ye tiba-tiba mengencang. Sementara ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tidak bisa merasakan bagaimana Lindong menghilang. Sepertinya yang terakhir jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mata King Ye menyala, namun, dia masih seseorang dengan pengalaman yang cukup. Pada saat berikutnya. Dia tiba-tiba merasakan sedikit riak dari kirinya. Segera, segel tangannya berubah. Kekuatan Yuan yang kuat melonjak dan berubah menjadi perisai tanah kuning yang sangat tebal di sebelah kirinya. Perisai bumi yang dia diaglomerasi dari Yuan power baru saja terbentuk ketika King Ye melihat bayangan muncul dari sudut matanya. Namun, saat dia akan mendesah lega, dia melihat lengkungan dingin di wajah Lindong. Segera. Sosok Lindung memancarkan suara Swoosh saat dia menghilang lagi. Instan Lindung menghilang, sudut mata King Ye melesat. Segera, dia melihat tinju yang ditutupi oleh sisik naga hijau. Itu disertai oleh kekuatan yang sangat liar dan keras saat merobek udara dari sudut lain dan dengan keras meninju ke arahnya. Dalam sepersekian detik itu, Lindung mengandalkan kecepatannya yang seperti hantu untuk mengubah arah serangannya menyebabkan pertahanan King Ye menjadi tidak berguna sama sekali. Earth Emperor Armor, namun, tepat ketika tinju lindung hendak mendarat di tubuh King Ye, cahaya kuning melintas dari dalamnya, dan baju besi yang tampak kuno tiba-tiba muncul. Riak yang agak kuat itu memberi menunjukkan bahwa itu adalah harta jiwa surgawi. Bang, tinju naga lindung mendarat dengan kejam di armor saat suara rendah dan dalam bergema. Segera, tanah tempat mereka meledak. Karena banyak retakan menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang menakutkan dengan liar mengalir ke tubuh King Ye. Bahkan dengan perlindungan Earth Emperor Armor-nya. Ia masih terpaksa mundur selusin langkah karena pukulan tunggal dari lindung ini. Tepat, suara teredam muncul dari tenggorokannya. Earth Core Heavenly Yuan Hand. Ekspresi King Ye berubah merah setelah dipaksa kembali. Segera, tangannya tiba-tiba menekan ke tanah. Tangan kuning besar dalam pecah dari tanah yang retak, itu disertai oleh kekuatan yang semakin keras karena dengan marah menepuk Lindong. Swoosh, ketika Lindong melihat tangan besar yang dengan cepat membesar di matanya, dia tidak mundur sama sekali. Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya melesat ke depan dengan eksplosif. Ketika mereka hendak melakukan kontak, kaki kanannya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi kaki naga hijau besar yang menendang seperti cambuk. Kakinya baru saja meninggalkan tanah, tetapi tanah di bawah sudah membelah, meninggalkan celah yang dalam yang panjangnya selusin kaki. Bang, lampu hijau meluap dari kaki naga Lindong, dan sepertinya auman naga samar dipancarkan dari dalam lampu hijau. Segera setelah itu, kakinya dengan kejam mendarat di tangan kuning raksasa. Kekuatan mengerikan mencurahkan, langsung menghancurkan tangan kuning raksasa. Ekspresi King Ye berubah drastis ketika dia melihat adegan ini, dan dia sekali lagi mundur dengan cepat. Swoosh, namun, tubuhnya baru saja akan mundur ketika lindung muncul di depannya seperti hantu. Dengan tatapan dingin di matanya, kaki naga hijau yang menakutkan menarik banyak bayangan yang mendarat di tubuh King Ye. Bang, tubuh King Ye terbang mundur di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Earth Emperor Armor di tubuhnya juga menghilang setelah berkedip beberapa kali. Ledakan, pada akhirnya, tubuh King mendarat dengan sedih di luar panggung. Tubuhnya menabrak tanah, menyebabkan suara rendah dan dalam. Hal ini menyebabkan mata sejumlah orang berkedut dengan cepat. Sementara itu, wajahnya juga dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang kaya. Di luar batas. Mengalahkan, metode pertempuran langsung dan efisien lindung telah sepenuhnya melenyapkan pertahanan dan serangan King Ye dalam beberapa putaran Itu relatif tenang di puncak gunung Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan pada sosok di atas panggung Ekspresi hormat perlahan-lahan keluar dari mata mereka Segera setelah itu, sebuah sorakan menggelegar tiba-tiba bergema melintasi langit di atas puncak gunung